Hai hai hai Harimau Jawa atau panthera Tigris Sondaikus yang dinyatakan punah puluhan tahun yang lalu diduga masih ada dan berkeliaran di hutan belantara yang angker di Pulau Jawa Temuan jejak-jejak Harimau Jawa ini sering terlihat di hutan-hutan lebat Pulau Jawa Dengan memasang sejumlah kamera trap atau kamera jebakan di tempat-tempat yang kemungkinan sering dilalui Harimau Jawa Salah satu hutan lebat yang seringkali dikabarkan sebagai tempat sembunyinya harimau Jawa adalah Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur. Taman Nasional Alas Purwo atau disingkat TN Alas Purwo adalah sebuah Taman Nasional yang terletak di Kecamatan Tegal Tegaldermo dan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Ekosistem yang ada di Taman Nasional Alas Purwo sendiri merupakan hutan hujan tropika. Ekosistemnya terbagi menjadi hutan bambu. Hutan pantai, hutan bakau, hutan tanaman, hutan alam, dan padang rumput. Di dalam taman nasional Alas Purwo terdapat juga berbagai jenis hewan darat dan berbagai jenis burung yang dapat ditemukan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, ya. Taman Nasional Alas Purwo merupakan salah satu taman nasional model di Indonesia. Pemanfaatannya disesuaikan dengan keadaan wilayahnya dan ekosistem asli di Taman Nasional Alas Purwo juga dijaga dengan menetapkan sistem zonasi. Pemanfaatannya untuk penelitian, ilmu pengetahuan, budidaya, rekreasi dan pariwisata. Berdasarkan tipe ekosistemnya, hutan di TN Alas Purwo dapat dikelompokkan menjadi hutan bambu, hutan bakau atau mangrove. Hutan alam dan padang penggembalaan atau feeding ground. Keanekaragaman jenis fauna di kawasan TN Alas Purwo secara garis besar dapat dibedakan menjadi empat kelas, yaitu mamalia, aves, Pisces, dan Reptilia. Mamalia yang tercatat sebanyak 31 jenis. Burung yang telah berhasil diidentifikasi juga berjumlah 236 jenis yang terdiri dari burung darat dan burung air. Beberapa jenis diantaranya merupakan burung migran yang telah berhasil diidentifikasi berjumlah 39 jenis. Sedangkan untuk reptil hanya teridentifikasi sebanyak 20 jenis. Selain di alas Purwo, ternyata harimau Jawa juga pernah menampakkan dirinya di Gunung Pegat seperti yang terlihat di sebuah video viral TikTok pasca bergeraknya penguasa hutan di Gunung Pegat, wilayah pegunungan Ngadi Rojo. Dalam tayangan video viral TikTok, daerah ini menjadi penghubung Kabupaten Wonogiri dan daerah Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Dalam video viral TikTok itu terlihat seekor harimau bergerak berjalan melintasi ruas jalan di wilayah Gunung Pegat, wilayah Pegunungan Ngadi Rojo. Saat itu seorang pengendara sempat mengambil gambar dengan senteran lampu mobil, melihat seekor harimau melintasi atau menyeberangi jalan di wilayah di Gunung Pegat, wilayah Pegunungan Ngadi Rojo seperti info video viral TikTok.